13. Manfaat air putih untuk kesehatan dan kecantikan Tubuh manusia membutuhkan air putih agar bisa melangsungkan metabolisme dengan baik. Selain itu, manfaat air putih juga bisa menjaga kesehatan tubuh dan kecantikan. Sangatlah penting bagi makhluk hidup, karena air merupakan sumber kehidupan. Pernyataan tersebut nampaknya bukan omong kosong belaka. Sebab menurut ahli, sekitar 80% tubuh manusia terbentuk oleh cairan air. Dalam buku Teori Belajar dan Pembelajaran, dijelaskan bahwa sekitar 95% otak manusia tersusun oleh air. Di dalam darah ada kandungan air sekitar 82%, pada jantung terdapat 75% air, paru-paru memiliki kandungan air 86%, dan ginjal mengandung air sekitar 83%. Meskipun demikian, kebutuhan air putih setiap orang berbeda-beda. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 75 Tahun 2013 tentang angka kecukupan gizi atau AKG, rekomendasi konsumsi air putih untuk anak-anak usia 7-9 tahun yaitu 1.900 ml per hari. Remaja usia 16-18 tahun membutuhkan air 2.200 ml per hari. Dan orang dewasa rentang usia 30-49 tahun membutuhkan air sekitar 2.600 ml per hari. Manfaat banyak minum air putih bagi kesehatan. Rekomendasi untuk banyak minum air putih bukan tanpa alasan. Mengingat banyaknya manfaat air putih bagi kesehatan. Mengutip dari Hello Sehat. Berikut beberapa manfaat air putih untuk kesehatan. 1. Menjaga fungsi ginjal. Manfaat minum air putih yang pertama, yaitu menjaga kesehatan ginjal. Air diperlukan agar ginjal bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Kondisi tubuh yang kekurangan cairan dapat menyebabkan urin yang keluar menjadi berbau dan memiliki warna tidak jernih. Kekurangan air putih juga bisa meningkatkan risiko batu ginjal. 2. Mempercepat penurunan berat badan. Siapa sangka jika minum air putih bisa membantu tubuh untuk menurunkan berat badan dengan cepat? Air memiliki kemampuan untuk menurunkan nafsu makan yang berlebihan, mempercepat metabolisme, dan membuat olahraga yang dilakukan menjadi lebih efisien. Dengan demikian, air putih yang masuk ke dalam tubuh akan berpengaruh terhadap masa tubuh. 3. Menambah energi. Mengonsumsi cukup air putih akan membuat energi di dalam tubuh terjaga. Jika tubuh kurang air maka berisiko mengalami dehidrasi dan berdampak pada cadangan energi di dalam tubuh. Akibatnya, badan akan lebih cepat lelah. Selain itu, Air juga berfungsi menghantarkan nutrisi ke seluruh tubuh yang nantinya berperan dalam meningkatkan energi. Manfaat air putih hangat sebelum tidur. Konsumsi air putih terutama air hangat sebelum tidur membawa khasiat tersendiri bagi kesehatan tubuh. Melansir dari Halodoc berikut beberapa manfaat air putih hangat jika diminum sebelum tidur. 1. Membantu melancarkan sirkulasi darah. Air hangat yang diminum sebelum tidur bermanfaat melancarkan sirkulasi darah. Jika sirkulasi dalam darah lancar, maka tubuh akan terlindungi dari berbagai penyakit, termasuk risiko penyakit jantung. 2. Mengeluarkan racun dalam tubuh Manfaat air putih hangat ketika diminum sebelum tidur, yaitu membantu detoksifikasi tubuh. Setelah minum air hangat biasanya tubuh akan berkeringat. Nah, keringat inilah yang membantu racun dalam tubuh keluar. 3. Melancarkan pencernaan. Air putih hangat memiliki kemampuan melancarkan pencernaan, karena bisa melarutkan serta memecah partikel makanan. Dengan minum air putih hangat, bisa membuat pergerakan usus menjadi lancar. Kondisi itulah yang membuat sembelit bisa dicegah. 4. Menyembuhkan flu dan batuk. Air putih hangat juga diketahui bisa menyembuhkan flu dan batuk. Air putih akan membuat hidung dan tenggorokan menjadi lega. Sehingga tidur akan semakin nyaman dan nyenyak. Manfaat air putih dingin untuk tubuh Bukan hanya air putih hangat saja yang bermanfaat untuk tubuh. Air putih dingin juga memiliki banyak khasiat bagi tubuh. Berdasarkan penjelasan di laman Hello Sehat, berikut beberapa manfaat air putih dingin untuk tubuh. 1. Mencegah dehidrasi terutama setelah olahraga Setelah selesai berolahraga kita pasti akan merasa haus. Minum air putih dingin ternyata bisa menjadi solusi untuk mengatasi dahaga sekaligus dehidrasi. Selain itu, air dingin yang diminum pasca olahraga bisa menurunkan suhu tubuh. Berdasarkan penelitian yang berdasarkan penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of the International Society of Sport Nutrition, orang yang minum air putih dingin setelah olahraga bisa menjaga suhu inti tubuh hingga 50% dibandingkan dengan yang meminum air putih suhu kamar. 2. Menurunkan demam. Air putih dingin juga bermanfaat untuk menurunkan suhu tubuh terutama saat demam. Selain itu, air dingin juga akan mencegah dehidrasi saat demam. Anda bisa menambahkan perasan lemon dan garam untuk menambah elektrolit yang hilang saat demam. 3. Mengatasi heat stroke. Heat stroke merupakan kondisi ketika tubuh mengalami peningkatan suhu yang sangat drastis. Kondisi ini terjadi ketika seseorang telah mengalami sengatan matahari di luar batas normal. Manfaat air putih dingin dalam hal ini dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Karena air dingin bisa mengembalikan suhu tubuh kembali normal. Manfaat air putih untuk kecantikan. Bukan hanya untuk kesehatan. Manfaat air putih lainnya juga diketahui baik untuk menjaga kecantikan. Diterangkan dalam halodoc, Ada beberapa khasiat air putih untuk kecantikan. Berikut penjelasannya. 1. Mencegah tanda penuaan dini. Tanda penuaan dini seperti keriput halus dan flek hitam mungkin muncul pada sebagian orang, meskipun secara usia justru masih muda. Tanda tersebut bisa dicegah dengan mengonsumsi air putih. Hal tersebut dikarenakan air putih memiliki kemampuan untuk menjaga kulit wajah tetap terhidrasi, sehingga tanda penuaan dini bisa dicegah. 2. Menurunkan stres. Stres yang berlebih juga bisa menyebabkan masalah kecantikan seperti wajah menjadi kusam. Air putih ternyata memiliki manfaat untuk menurunkan stres. Dengan tubuh yang lebih rileks, maka wajah kusam bisa dicegah. Selain itu, kondisi tubuh ketika memiliki susana hati yang baik akan membuat aura kecantikan lebih terpancar. 3. Menutrisi kulit. Manfaat air putih untuk kecantikan selanjutnya yaitu membantu kulit tetap ternutrisi. Dengan demikian, kulit menjadi lebih lemabab bagi anda yang mengalami kulit kering segeralah memperbaiki pola hidup sehat dengan meningkatkan konsumsi air putih harian melihat dari banyaknya manfaat air putih untuk tubuh maka tak ada salahnya jika kita mulai mengamalkan kebiasaan baik tersebut namun untuk menjaga kesehatan tidak cukup dengan minum air putih Anda juga harus rutin berolahraga dan mengonsumsi makanan sehat